Kangi ngawang Allah, minangka Wong Loro Orang, terus nyak apa? Wong Loro lagi jatuh cinta. mana <tik> kalah? <tik> Kacida nekahani semua sedang kau bunga cabe. Orang Orang. Tanya nggak itu aku masih pengen seneng-seneng oh? Masih pengen demen, Iya, Oh Terima Terima kasih. Yang punya mantan mantannya Sayang. sangat baik Sama sing ilang iku. Nang apa umbel, si <laughs> Keluarga besar Enok Desi Paraswati Untuk keluarga besar Bapak Memen Bapak Memennya sudah naik tuh Ini dia Bapak Memen Sedangkan untuk ladies Ladiesnya dari Desi Paraswati Oh, Allah baba sejujurnya La pereja,